Apakah GBP/USD akan terus melanjut? Secara umum, bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi di atas area kritis.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 Sebaliknya, waspadai jika harga GBP/USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.33758, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.333.74. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.